Makcik, sedap betul air ni. Dia minum air tu habis. Air kosong bersuah makcik. Nak, itu air basuh tanian tu Habis minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke cuy sudah cukup lama ya kita nggak membuat video lagi cuy Dikarenakan ya kemarin waktu terakhir saya mereaksi Nah persembahan dari Ubi ya final kemarin Suara saya sudah berbeda, cuy. Jadi, saya beberapa hari itu uh, ini, cuy. Uh, saya batuk, cuy. Ya, batuk jadi nggak bisa membuat video. Takutnya, kalau saya buat video yang ada isinya itu batuk saja dalam video itu, cuy. <laughs> Oke, okay, beberapa hari yang lalu saya sempat uh, posting di komunitas, ya, komunitas YouTube. Saya meminta apa namanya voting kepada korang. Saya disitu mencantumkan seperti ini, cuy. Ngakak plus dengan reaksi ustadz Syamsul debat dengan uh, mereaksi kompilasi apa sepatu reunion cuy dan akhirnya saya mendapatkan votingan tertinggi yang mana seperti biasa cuy di sini saya baru tahu ternyata fans dari Ustadz Syamsul Debat itu banyak banget di channel NDTK buktinya hasil postingan ini cuy ya. Jadi, nanti setelah ini, insya Allah, kalau saya ada waktu lagi, ada masa ya, saya akan buat uh, kompilasi uh, lawan-lawan. Sepatu cuy dan ngakak plus pastinya ya, ngakak plus pastinya kita akan buat untuk mengisi kekosongan. Apalagi ngakak plus itu adalah salah satu hiburan saya sendiri, cuy. Oke, dan sebelum kita lanjut, buat korang, kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like, bantu like-nya, cuy ya, dan bantu juga komentar di bawah gitu ya. Dan jangan lupa juga follow social media yang saya punya, cuy, apalagi saya. Sudah ganti TikTok ya? Kemarin apa TikTok saya itu bermasalah, cuy. Jadi, saya ganti, kurang bisa uh, klik link yang ada di bawah ya, di deskripsi, cuy. Oke, di sini saya akan mereaksi lagi permintaan korang ya, sesuai dengan postingan terbanyak. Kita akan mereaksi lagi ustadz favorit kita, cuy. Saya mendapatkan judul yang cukup menarik gitu ya, ustadz Syamsul debat suami cemburu. Nah ini ini saya suka ini judulnya ini suami cemburu Ya walaupun banyak e, ceramah Ustadz yang diulang-ulang Bagi saya tak masalah ya Tak masalah gitu ya Selama Ustadz membawakannya dengan ekspresi yang e, kelakar Dan apa namanya tenang gitu ya Dan mudah untuk dimengerti Saya tetap akan reaksi cuy Oke langsung aja kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga dua, satu oke ah uz bilan syaiton arrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tus> alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin di acara-acara acara ini lagi sih ya kalau bukan di sekolah ya, uh, yang pastinya bukan di masjid ini, cuy. Ini kayaknya di kantor gitu ya, jadi membahas tentang Selain itu gitu ya. Wa ala alihi wa Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Banyak Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak dicucapkan kepada puan pengerusi acara bahgia puan Norita binti Bawi Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Ekonomi dan Pembangunan Malaysia Sarawak yang berhad Cik Muhammad Habil bin Ahmad Eksekutif Bahagian Pembangunan Perniagaan Puan Hajah Salmah Ibrahim, mantan presiden Salma. Persatuan Ibu Tunggal Sarawak. Uf, pre presiden. Puan Dayang Persayaan Nur Azinah, ya. Abang Nurzuki, Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak. Puan Hajah Aisyah Idris, Naik Pengerusi Negeri PPWS. Apa tu PPWS ni? PPW Persatuan Pembangunan Wanita Sarawak ya, mudah betul ...fungsi-pungsi dan ahli-ahli piqsa, cawangan-cawangan, ahli-ahli NGO yang lain, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Bak kata orang, saya datang dari negeri sembilan, ya. kata adat banyak kiasan Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek, panjang dirantangkan. Yes. Tak akan faham kalau tak dirantangkan. Makan sirih berpinang tidak? Pinang ada di kota Melaka makan silih mengenyang tidak tagah dek budi dengan bahasa jadi orang berbudi kita berbahasa dah orang jual pantun saya belilah kan, kan? pantai poti sen pantainya indah Pasirnya putih berseri-seri bukanlah mudah perkara mudah dapat juga kita berhimpun pada petang ini pintar banget ya telegram namanya gabungkan itu oh, bagi gitu. satu saya balas tiga <laughs> Alhamdulillah, tak adalah ceramah yang paling mendebarkan tapi petang ni lah. Sebab dia melibatkan ibu-ibu tunggal. Cara bergambar tadi pun terancam sangat. Kasar. Terancam dong. biasa saya sampai tadi, dia tak kira lah. Ambil gambar juga kan. Alhamdulillah. Jadi apapun, hari ni kita membicarakan soal Rumahku, syurgaku, keluarga ku Syurgaku syurga Dalam konsep keluarga Bayangan ni ya, dalam keadaan Sebuah keluarga ni Dia orang kata dia ada sistem Sistem yang lengkap Memungkinkan Tanyalah kepada Puan Norita Binti Bawi Bila berada dalam jabatan Bila tak ada pengarah, pejabat jadi apa Bila ada pengarah Tak ada timbalan pengarah, susah juga ada pengarah, ada timbalan pengarah satu, timbalan pengarah dua. Ada bahagian-bahagian dia pula, sektor-sektor dia. Bahagian-bahagian tertentu. Bila tak ada sistem sokongan pun susah juga. Kalau ada bos saja, anak buah tak ada, susah juga. Anak buah semua cuti, tinggal pengarah. Susah juga. Tapi yang paling menyenangkan bila pengarah tak ada. Tapi semua ada. Senang sangat keadaan dalam pejabat Maksud Dia rasa senang. Tapi dalam bab kerja susah. Still susah. Contoh juga dalam organisasi. Macam mana kita nak sebut sebagai institusi keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan institusi? Oh ini ini organisasi kan, bukan apa-apa pejabat gitu kan? Kena ibu tunggal, ibu tunggal. Ia kayaknya organisasi sih. Eh, nah, apa maksud institusi? Institusi. Inst Biasalah. Institusi. Pencamah kalau dia tanya, biasanya dia akan jawab semua. <laughs> Ha, bila tanya dekat audiens, tiba-tiba dia jadi koma, darah tak jalan, oksigen tak sampaikan otak, tiba-tiba. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi Maknanya Bila semua function, Semua berfungsi Baru dia jadi institusi hmm. Contoh Dalam keluarga Isteri je buat kerja semua Orang perempuan je buat kerja semua Dia besarkan anak, dia jaga rumah Dia kemah rumah, dia masak, dia siapkan Dia pastikan anaknya bangun awal Anaknya baju sekolahnya siapkan apa semua. Suami tak buat apa Itu tak nama institusi keluarga tu namanya keluarga saja. Hmm, okey. Suami buat semua, isteri tengok TV je. Buat juga perbuatan yang tengok TV. Dia tak buat kerja. Anak-anak tak mengasih, anak-anak tak dengar cakap, pun tak jadi institusi keluarga. Dia hanya akan jadi keluarga saja. Tu sebabnya pentingnya dalam sebuah keluarga semua memainkan peranan masing-masing. Betul -masing. ya. Kepatah lagi dalam satu sistem yang mana jawatannya jumut. Hmm, jawatan pengarah dalam keluarga itu dijumutkan ataupun terjumut. Ampat jumut ataupun ter ter apa? terputus hubungannya. Tiba-tiba jawatan kosong, seorang bapa available. Tiba-tiba kosong jawatan. Dan tak pasti sama ada nak diisi ataupun tidak. Kerana ada yang ibu-ibu yang tunggal itu kerana meninggal, <gatteran> tapi ada juga tunggal kerana ditinggal. Uh, Ataupun ambil kebenaran meninggalkan. <mulik> <seperti> disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksefahaman, masalah nafkah tidak tanggungjawab dan sebagainya. Itu paling banyak sih. Paling banyak. Saya tak nak huraikan panjang bab tanggungjawab ni sebab memang teruk banyak kes orang lelaki ni. Memang saya huraikan. Banyak banyak lelaki berbicara bab nafkah ni dia kata saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Nah, Padahal itu adalah ya. satu fahaman yang sangat salah. Dalam bab nafkah, seorang suami kena utamakan isteri Isai dan anak-anaknya baru ibu dia. Tapi dalam bab berbuat baik, memang dia kena buat baik dengan mak dia. Dan maknya kena faham. Nah, besok bila ibu-ibu tunggal ini pula dah menjadi ibu mertua pun kena faham. Aku yang membesarkan kau. <laughs> Daripada kecil. Hmm. Janganlah kau lebihkan orang lain ni mak kau ni. Ha. Mak baru nak rasa duit kau bulan-bulan. Kau nak kahwin pula lah. Tapi seorang ibu yang baik, ibu mertua yang baik dia akan tanya bila anaknya bagi duit. Ni bagi duit kat mak ni, isteri dengan anak-anak cukup tak ni? Dia yeah, yeah. tanya, mengerti ceritanya. Ibu yang baik. Ha. Memang kalau ikutkan tak cukup, mak tak boleh macam tu. Tanggungjawab pada isteri kau dulu. Ha, memanglah kau jaga mak ni, mak ni belanja tak banyak pun. Mak dapat dalam RM5,000-6,000 sebulan sudah. <laughs> mak belanja tak banyak. Ternyata banyak, ya. Jadi orang lelaki jaga apa? Dia kata, Ustaz, saya ni gaji, saya tak besar. tapi takkan saya nak biarkan mak saya. Hmm. Kan? Gaji saya tak besar. Kalau ngam-ngam je pendapatan saya. Kalau macam itu, kena fikirkan sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak fikir. Kan? Tapi kebanyakan wanita, dia tak kisah sangat. Alam bab ni. Yang penting abang setia. Abang jaga saya, saya ok jaga saya insyaAllah macam mana pun melur pasti untuk Firdaus melur Asyik. Isteri. isteri melur K isteri. oh besar ke <laughs> kalau tak jaga tu yang jadi bisik-bisik gelora jad dan arumi mulalah <laughs> berlakunya satu perasaan yang tak dapat dikawal dendam seorang isteri <laughs> Kayanya Ustaz Tim memang nonton sinetron sekejap ya. Kerana di situ dia dapat kaji gitu. Jadilah suaminya suamiku seorang pendosa. Saya tak tahu, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni simple je. Hidup kita ni sementara sifat. Seorang ibu, dalam saya tengok, Miraculously, seorang ibu yang hebat. Dia boleh bertahan tanpa seorang lelaki Untuk membesarkan anak-anak dan keluarganya. Banyak seperti itu Cik Seorang saja yang faham saya. Yang lain fikir Nak tepuk tak? Oh, tak, tak, tak Tak ramai tepuk Seorang ayah belum tentu lagi Ada seorang lelaki ni Mati aja isteri dia, meninggal isterinya. Setiap hari istiqamah tiga bulan betul-betul tak pernah satu petang pun dia tak pergi ke kubur isteri dia. Selepas asar dia sampai kubur isteri dia. Apa sah. Boleh jumpa tak suami macam ni cakap? Ada tak suami macam ni? Susah nak jumpa. Saya pun tegur dia. Hebat betul bang. Sayang betul abang dekat isteri abang. Saya pernah dengar cerita adalah. Dulu dia dah pesan. Jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh tu tiap, tiap hari tau. What's lain dia? Hari dia datang tak tumbuh-tumbuh rumputnya. -tumbuh <laughs> Jangan sangka baik cepat sangat. Nanti dulu tak habis cerita hari-hari siram ya Allah benda nangis siram ya Allah rupanya rumput tak tumbuh rupanya dia dah pesan dia dah pesan dengan yang mengali kubur dia kata lain-lain sebelum tanam saya dah tanam nanti letak satu layer simen dia minta orang si IDB tolong serak simen lepas tu baru letak satu layer lagi tanah dia memang tak tumbuh rumput bawah tu mati terus lah kan tapi itulah dia saya pun sampai sekarang kan dibesarkan oleh oleh ibu tunggal ayah saya meninggal dunia ketika umurnya, tepat umurnya 50 tahun arwah uh, abah saya uh, dia meninggal dunia sebab hari ni demam kepala tiba darah dia darah dia naik tinggi, dia masuk hospital, tak nak beritahu mak saya dia cakap jangan bintang mak dulu, pergi klinik dulu Doktor cek darah dia tinggi Ismail you kena masuk hospital You punya darah tinggi sangat Saya sibuklah doktor lain kali masuk boleh tak Jangan you kena masuk Haruh Abah saya ni memang kelakar hmm. You pun masuk hospital Kemudian baru dia kata Beritahu kat mak suruh hantai kain Abah Mak saya datang Bawa kain, bawa baju Abah saya Abah saya kata Dah lah jangan risau lah, pergi balik nak berniaga esok kan Jangan risau, esok Abah balik lah Esok tu dia balik sebagai jenazah Apakah rumah? Dia meninggal hmm. dia Pagi tu dah elok, darahnya dah turun Pukul 10 pagi dia masuk Dalam bilik air Nurse tu sempat tegur, pakcik dah ok pakcik Ok Rupanya dalam bilik air tu Dalam bilik air lepas buang air, masa dia bangun tu Tiba-tiba kepala dia, pembuluh darah dia pecah Di ni dia jatuh Bukan sebab dia jatuh Dalam bilik air tu meninggal tu, tapi Pembuluh darah tu pecah Nah, waktu sampai hmm. jenazah kat rumah air apa darah tak ada enti keluar dari hidung dia. Itu sebab bila kita buang air, jangan tergesa-gesa keluar. Macam macam jangan tergesa-gesa bangun. Hmm. Perlahan-lahan, rileks dulu baru hmm. Eh, yeah? macam tu. Dalam bilik air kan. Ha, main game dulu ke? <laughs> WhatsApp <up>, kan? <laughs> What's dulu kan. Kan. Yeah. Itu saya kata. Dan ibu saya membesarkan saya. Membesarkan anak-anak yang lain semua. Kami lima beradik Alhamdulillah. Dibesarkan dengan cemerlang. Oleh ibu saya. Akhirnya semua besar-besar berlaku. <tuh> besar-besar. <tuh> <tuh> <tuh> eh? Adik-beradik saya semua Syamsul Amri. Syamsul Fazli. Syamsul Hafiz. Dan juga kembar lelaki perempuan Syamsul Hafizi oh, dan Syamira Hafiza. Keluarga kembar cik. Hmm kami berlima dan semua berbual macam saya jangan risau <laughs> tak ada yang cakap lurus jadi ke, mak ni dia perlu ketawa saja tu saja ah contohilah hidup kita ni sementara nak serius-serius nak buat apa ya, ya betul kan? betul. jaga anak baik-baik insya-Allah kan ada satu orang ni dia nak kahwin sangat dengan perempuan yang hidung tersepit <laughs> toyna tersepit tu bunyi sengau Allah, <SILENCIO> <Kena tersebut>. Bila <SILENCIO> dia nak kahwin dengan perempuan tu Isteri ni pula biasa lah Orang perempuan kan dia Dia memang emosi <SILENCIO> Kawan nak kahwin, nak ceraikan saya Kawan nak kahwin, ceraikan saya Dan lelaki ni, baik Bawa paksa saya, saya ceraikanlah awak Anak dah besar-besar tu Dan bila dia ceraikan Isteri dia Isteri dia masa ketika itu. Dia cakap dengan oh, orang perempuan ini cakap saja. Sebab dia memang emosi kan. Itu sebab hmm, kuasa talak tak bagi kepada perempuan. Sementara Kalau je tidak, ya? tak berapa kali sehari kami dapat. Betul -betul. <laughs> saya cerai dengan abang. Hmm. Saya cerai, lagi. Saya cerai dengan abang. abang. Dah, dan tiga kali saya cerai dengan Sudah talak cerai, tiga. Cerai, <laughs> Agaknya macam tu So, dalam kes yang saya beritahu tadi, bila dia cerahkan di sini, anak-anak dia semua datang ke mak. Mak jangan risau. Mak fokus. Ingat Allah banyak-banyak, mak. Kami semua ada. Kami akan jaga mak. Dia bagilah maknya kereta, sebuah kereta Grand grand Liviva. Liviva <tosan> Bukan Livina. Bukan Livina, Viva. Viva. <tosan> <tosan> Cubalah <tosan> dengar betul. <tosan> Viva 660 Viva. Tapi kereta lah, Kereta bahasa tu baru, Kemudian mak dia setiap pagi Pergi kuliah Join grup-grup pizza kan? Kemudian join grup Marhaban berjanji Kemudian grup kenuri Dia sibukkan waktunya Dengan masa-masa Dan anaknya setiap bulan bagi duit belanja Anak 5-6 orang bagi duit belanja Dan maknya lebih tenang dalam hidup ayahnya bila dah bercerai bila dia hidup dengan perempuan yang hidung tersepit tadi nak kagak aja dengar ni nah, tak nak makan itu nak makan ni itu dia orang tahulah akhirnya Akhirnya dapat anak kata. kecil Hantar pergi tadika, tak ada siapa pun percaya tuan nak dia. Hantar cucu ke? Dan akhirnya dia baru dapat tahu, Isterinya masa apa pun tak tahu. Hmm. Masa tu baru ingat dulu, Susah-susah macam mana pun, Isteri gosokkan baju seluar. Kadang-kadang suar dalam pun gosok. Tak mana side dia pun tak tahu. Tapi gosok juga. ...siapkan kelengkapan persalinan. Dulu petak-petak... <coughs> yeah. ...siap air. Yeah. <coughs> gitu aja ya? Memanglah mulut orang perempuan bising sikit. Yeah. Kan? Orang perempuan kan biasa... ...saya ni mulut aja jahat ustaz. <laughs> hati baik banyaklah kau. <laughs> Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Betul. Betul. Hati pun kena baik, mulut pun kena baik. Jadi masa itulah dia rasa menyesal. Bilih macam mana pun tetap ada siap dah sarapan pagi. Siap dah makan tengah hari. Ini asyik-asyik makan kat kedai. Asyik-asyik makan kat kedai. Dia nak rasa rindukan air tangan isteri. Lepas tu sakit belakang. Aduh, Awak sakit-sakit, sakit-sakit. Nak mati ke <laughs> Terus -terus isteri lu sakit belakang mana? <laughs> itulah abang dia kerja kuat sangat. Ha. Uh. Uh. <laughs> masa tu barulah dia tahu. Ha nah, dulu masa ada kan dia tak jaga. Mula-mula dapat isteri tu ialah Kau lah segalanya, rudsana ya. Awal-awal sumbah ilhamkum man Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih Di puncak kasih jana Zain Dan akhirnya dikeli Kaulah kekasih awal dan akhir Lirik lagu ini Bila dah kahwin baru tahu Mulalah dia luka-diluka Ishimah Taju kan? Keliru, aja dan nurul Taju ya? Dia rasa keliru, kusut sangat Dan akhirnya Dia rajuk sepada <SILENCIO> kalau rela kupujuk dan rajuk rahmat rela kupujuk semua ada, kalau rela kupujuk tak apa, akhirnya berpisah ambil keputusan pergi tak kembali Robani. <SILENCIO> sebelum pergi sempat hai hai, bye bye azli tak tu cerita tu bila dah berpisah, dia tahu betapa bernilainya isteri ni dulu, tiba-tiba nampak isteri tu turun dari pada kereta Viva tadi betul-betul <SILENCIO> kain <SILENCIO> Tiba-tiba tercemburu -tiba nampak istrinya bergambar dengan samsul debat. Bekas kasih istri. Oh itu oh, yang ya judulnya ya tadi cemulah hantar WhatsApp. Aku. Ecco. Rengkasan Assalamualaikum, dakon. Senggaden senggaden. Istri bekas istri yo, wala. Ya. Yeah. Ket ne? Mana? Ket, ne? K -t -n -i. ket ne? Ket ne, K-T-N-E. Ket Ket mana? Maknanya kat mana? Ket siap. Betul. <laughs> ket siap. Apa keja? Ket, ket cerama. Oh. Sapa cerama? Sapa cerama? Sama-sama nama aku berdari-dari. Ket <laughs> Ya, masa tu dia kata abang rasa hidup abang kosong kenapa bukan abang dah dapat apa yang abang nak yeah. teruskan lah melu tak boleh tengok muka abang lagi yes. oh, jam tu saya tak tengok drama tu saya agak-agak macam lah baru lah Firdaus menyesal pergilah dekat dia tu pergi-pergi-pergi kan? saya tahu saya tahu lah saya tengok kat dalam gazet dia Masa tu apa? Cukuplah bang. Saya tak nak fikir nak, nak mening-mening kepala. Saya fikir anak-anak je bang. Kalau bang raya besok bang datang, datang lah. Saya tak halang pun nak jumpa anak, anak Masa tu baru dia tahu. Saya datang raya buat muka sepusing. Tak tahulah sekarang badan nak tak sehat. Anak pula saham. Siapa suruh? Membuji. Itu realiti. Membuji. Allah bagi kekuatan. tu sebab sebabnya ada sebab namanya ibu tunggal. Ya, ibu tunggal ada sebab. Cuba tengok Nama ibu penting. Kita tengok. Dekat sekolah-sekolah. P-I-B-G. Persatuan ibu bapa. Baru guru. Ibu guru baru jadi bapa ibu -ibu dan guru. Ibu yang pentingnya. Kata -kata Kalau boleh nak buang bapa itu takut jadi pig. P-I-G. <laughs> kan. Penting ibu. Kita pernah dengar. Ibu jari pernah dengan bapa dengar bapak jari? Ibu negeri. Mana ya, dengan bapak negeri? Ibu kota. Ibu sawat. Bapak sawat tak ada. Ibu negara. Bapak negara tak ada. Ya, apa lagi? Apa? Ibu apa? Kan dah sebut. Sendiri. Itulah dia. Bila tengok saya tak fokus. Itu no, salah. Tu. Kan? baru ibu aja beri. jadi baru aja disebut ya ibu kota bapak kota nak macam ujali ibu apa lagi ibu kota bapak kota tak ada. Hmm. jadi kita mengiktiraf dah ibu tu jadi buat semua saya nak beritahu tapi antara ibu ayam ada yang itu ada bapa ayam ada nenek ayam semua ada Jelas lah namanya hewannya ada. Ayam ada, nenek ayam semua ada. <tul> itu jelas ada. Aa, ada yang itu. tak elok ada. <tul> Bujari dia lagi nak dahai. Nah, tapi betul. Sebenarnya itulah pernyataan yang diberi kepada soalan ibu. Hebat. Enggak fokus. masa dan waktu, tetapi cabaran dia sangat besar. Hmm buat program berbincang dengan Encik Habil. Lompak program bersama isterinya cemburu. Abang baik sangat dengan ibu tunggal Pergilah pergi lagi pergi lagi meeting lagi dengan orang tu pergi pergi Contohlah contoh bukan Cik Habil yang ini, Habil lain. Bukan. Sampai betul bukan senang ibu tunggal dipandang dengan pandangan yang pelbagai. Kan, ini ini belum cerita lagi Ibu tunggal yang, yang memburukkan rekod Ada ibu tunggal lain Yang memburukkan rekod Dia bukan minta Tapi persona ibu tunggal ni berbeza Dia tak pernah pun Nak make up, make up untuk orang lain Tak ada pun tapi orang yang Saya suka untuk orang <tuk> <dengan> awak lama <tuk> kan Orang yang dah lama Kosong hatinya Bila disentuh Allahu Akbar kena pula lelaki tu kena dengan adab dan budi bahasa ni kan yeah. jadi kadang-kadang tersentuh juga saya faham saya ni siapalah yeah. saya ni kadang-kadang yelah saya fikir kalau saya tak cakap awak tak tahu langsung saya takkan dapat saya tidak-tidak biarlah saya suarakan hasrat hati saya kalau ada rezeki dan jodoh yeah. Tuhan izinkan dapat kita bersama. Kasih. Yang istiq yang, yang yang ibu tunggal ni dah 10 tahun ibu tunggal ni. Saya susah nak buat keputusan. Yeah. Bagilah semasa eh. Wow. Basih, oh, ya. Tapi sebenarnya sebenarnya dalam hidup kita ni satu je. Apa juga yang kita buat, apa yang kita buat Nak selamat, ingat Allah banyak-banyak. Betul. Besarkan anak, ingat Allah. Jaga anak, ingat Allah. Ajar anak kita ni, jangan ajar anak kita jadi kaya. tahu dekat anak kita, jangan ajar anak kita benci pada ayah dia. Jangan ajar anak kita ni tentang perkara-perkara yang negatif. Sentiasa positif dengan anak kita. Cakap kat dia, Allah dah tulis dah. Hubungan Mak dengan ayah kamu setakat ininya Tapi Tidak bermakna kami tidak boleh bersahabat Kami boleh berkawan Nak jumpa ayah pergi Kadang-kadang ada, ada Ada ibu tunggal Dan bapak teksah salah satu bapa tunggal Ibu tunggal Yang melarang anak ni baik dengan satu lagi ya, ya. Pelbagai perkara diburukkan Jangka pendek, dia mungkin rasa macam dia menang. Tapi jangka panjang, akhirnya dia akan musnahkan hubungan. Kasihan anak, -anak sih. Yang itu yang kita tak nak. Memang faham keperitan yang ditanggung. Kesusahan yang ditanggung. Tapi, siapa kita untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh manusia? Siapa kita? Tuhan bagi yang lebih baik. Anak-anak yang mendengar kata... Anak-anak yang ingat pada mak dia. Akhirnya bila kita dah tak larat. Kita dah tua. Anak-anak tanya. Mak mak macam mana? Mak okey ke? Minggu ni Alung tak dapat balik. Mmm, tak Takpelah. Buatlah kerja. Mak okey je. Habis bila nak balik ni. Minggu depan insya Allah Alung balik. Baik je anaknya. Anaknya balik minggu depan. Mak kata je mak nak apa. Mak, mak cakap. Mak madah. Mak madah. Madah. Eh? Apa Madah. Oh. Mak madah. Ma, ma madah apa? Mak cakapnya je makna apa. Mak teragak tu lah. Mak tengok cik midah tu. Dia dah tak pakai lagi. Dah cerek menjerit ni. <tuk> Ceret menjerit. Menjerit. menjerit. Itulah bila masak air tu kan. <tuk> Mak pun dah tak apa-apa dengar ni. Kadang-kadang terbakar-terbakar dah pukul mak mana apa, itulah mak tengok, ada mesin air tu, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan hmm. terus panas, mak ingat naklah. tahu tak jangan sebut jenama dia, dia tak taja camah kita, saya DB tak apa, taja. sebut, yang away tu jangan sebut dengan Uku uh, jangan sebut jangan, jangan sebut, jangan sebut, sebab dia tak taja camah kita hari ni kalau dia nak sebut nama dia, tolong tajalah, macam tu Mak, baik, anak. anak balik Kadang ambil minyak, Sapu mana kaki Mak yang bengkak tu, picit Aduh Mak ni, Mak kesian tengok, Mak pun dah semayang Kat kursi ni, kesian Mak Mak kerja kuat daripada dulu, Mak besarkan kita orang Dah dah lah, Mak bukan apa Mak tak boleh duduk diam Mak ni memang sibuk, sekarang ni, apalah Mak jaga cawangan ni Kan, Mak oh. Mak jaga pitsa cawangan ni, Mak jaga Contoh kan Sejawang mak sekarang ni jaga minit mesyuarat. Mak yang kena mak jadi excusa. Susah sekarang ni. Aduh mak ni. Cukup-cukup mak. Biarlah mak sibuk. Tapi kaki mak ni tak tahu nak buat. Mak, susu kambing samsul debat kan ada. <taudan> ya, ya. Contoh. Ternyata promosi. Susu kambing samsul debat tak ada bau kambing, <taudan> mak. Memang bau samsul debat kan ada. <laughs> tapi itulah menjadi <Menduduk coughs> anak tadi yang saya cakap kita dengar pun, kan dalam doa kita rabbana hablana min azwajina azwaja <coughs> rabbana hablana min azwajina wa <coughs> zurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal lilmuttaqina doa yang dibaca tadi tu bagikan zuriat ni yang jadi penyejuk mata hati dan juga membantu kita untuk berada di jalan yang jalan yang, ku, yang kuat di jalan Allah memang betul tapi inilah cabaran hari ini pada ibu-ibu tunggal Ibu-ibu tunggal nak keluar bekerja. Anak-anak ditinggalkan. Dalam masa yang sama didikkan anak macam mana? Anak-anak kalau dulu ayah kerja amat boleh dekat rumah. Ataupun kalau dua-dua kerja pada masa juga untuk sama-sama develop anak-anak ni. Hmm. Tapi bila dah jadi ibu tunggal cabaran dia besar sekali. Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita dalam bab anak-anak ni apa? Komah. Dia tanya soalan, insyaAllah diam. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Itu sebenarnya hari ini. Betul lah kalau kita, adab. puan kalau kita tengok adab hari ini, boleh ahli. jumpa seorang budak yang berumur. 7-8 tahun, tanya, Assalamualaikum, makcik, makcik sihat ke? Makcik dah makan ubat ke belum? Hmm. Betul lah, makcik ini dah minum ke belum? Kalau ada yang tanya jantung kita, eh pandai ni budak ni. Anak siapa ni? Kenapa tak? Susah nak jumpa. Anak sendiri pun belum tentu boleh cakap kamar. Mak, mak dah minum ke belum? Yeah, perhatian minum ya, perhatian. Minum dulu. Nanti pun mak masuk ni macam mana? Mak tak? Susah nak jumpa lah. Sebab dulu kita daripada kecil. Daripada kecil kita dia ajar tentang adab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ya, Makcik. Mak ada. Ada, Makcik. Makcik duduk dulu. ya, eh. Saya panggil Mak. Tutup TV. Panggil Mak. Mak, janganlah lama sangat. Cerita tengah sedap ni. Dulu mana ada TV boleh rekod-rekod. Macam sekarang. Ya, yeah, yeah, betul. Betul tak dulu? Lepas tu lalu depan orang tua. Nunduk. Lepas tu lalu, Makcik. Ya. Yeah. Sekarang. peganglah. lah. Lalu. Benar-benar, ya. Apa yang dikatakan Ustaz itu. Memang nampak sekarang, Cik. Enggak tahu kalau di Malaysia macam tu banyak juga, tapi di Indonesia duh, miris gitu ya. Banyak banget. Betul. Sekarang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mak ada. Ada, Cik. Ikut belakang. Betul betul. Ikut belakang dah dahlah rumah teres. Tengah pula. Ikut lorong belakang. Ketuk-ketuk rumah India mana pula. Kena kira balik semula. Dulu lain Itu sebabnya dikatakan Kalau nak mencari Pokok berbuah Pucuk elobek dahan berdaun Kalau nak jadi insan Bertuah, duduknya beradab Pagak eh bersantut Datang, cuba tengok Adab orang sini, punya hebat adab orang sini yeah. Nak tengok Orang tu baik tak baik, tengok adab Tanda-tanda orang baik datangnya disambut. Baliknya diingat. Ustaz. Apa orang? Ustaz. Ustaz. Bila tak ada, ditanya tanya Bila ada, disebut-sebut banyak kali nama dia. Siapa orang? Ustaz. Saya tak cakap saya. Apa -apa. Tapi betul. Adab tunggu dekat depan sana. Nak bawa masuk ke dalam. Sebab... Bukan semua orang ni yang boleh tunggu dekat depan tu. Orang yang dah biasa menyambut. Ni. Cara dia selfie tu dah biasa sangat. <laughs> sekejap. sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Oh, memang cepat. Tak lama pun. Tak sampai. Not even three second. Three second. Okay. Certa. Bayangan kan tu. dibawa pula terus. Sampai kat sini. Yang pendaftaran pun ada orang tertentu je jaga. Bukan semua orang boleh jaga pendaftaran. Yang lain tu berdiri dah macam ni dah tadi saya masuk tadi saya maafkanlah, saya maafkan yang mengumpat, yang mengumpat saya maaf. lagi saya nampak je saya lalu bukan saya tak dengar teringat saya. tu yang tadi sebut ibu jari pun saya dengar kan ibu ayah pun saya dengar tadi umpat mengumpat saya dah biasa saya lalu tadi tingginya tinggi. Nah, tengok, tengok. Betul tak? Betul tak? Pasti Jangan ada pasti. kami tak dengar. Lepas tu buka mas? Dalam TV nampak tua kuah hajar. Tu. Nah, tengok. Besar ke dalam tu? Mana betul ke tak betul? Tapi ya, okay je je. Okey tak ada masalah. Saya tak minta dilahirkan tinggi benda disebabkan mesti ya. Ade saya semua tinggi. adik boleh saya semua tinggi. Hmm. Kan. Lepas tu saya rasa okey a je. Sebab saya faham. Semua excited. Dan depan ni tak ada masalah nak bergambar boleh bergambar tak ada masalah. Saya takkan lagi. Cuma kalau makanan dah terhidang, ha, saya pergilah makan. Ya. Ada jamuan tak apa, apa ni. Ada kan? Ha. Tapi bagus. Semangat-semangat. Orang-orang lama ambil gambar. kadang saya dekat Mekah pun. Kadang -kadang, Allah tengah, tengah pakai kain nihram tu kan. Kita kaya tiba tu kan. Dah sudah, dah habis tu. Tengah tawaf. <Susuk> <Susuk> <Susuk> Aduh. Saya kata. Lepas tu bila dah mengambar kan. Ustaz turunkanlah kainnya. Pula. <Susuk> ...nambil gambar BCG ni buat apa-apa. Dia kata... ...lepas tu bila bergambar... ...ada perempuan dia pakai telekong... ...boleh keluar daripada telekong. Tak padan dengan turun. Tak saya okey je. Ada Kalau begini mah biasa. Semua tunjuk ustaz. Dia tunjuk, tunjuk, ustaz lah sini ni. Dia tak perasan. Tak, saya okey je. Yang paling saya tak boleh lupa, saya camal dekat rompen, faham? Ketua kampung tu ajak pegang mak. Semua ketua kampung, dia lelaki duduk depan. Yang makcik-makcik tu berdiri dekat belakang. Tiba-tiba ada satu makcik tu bersuara. Free size tu. Saya Apa pula free size pula makcik? alah yang macam ni macam ni tu itu freestyle manji tapi dia confident orang tengah senyap dia orang freestyle tak apalah janji ada bunyi sendiri Mentalnya bagus iya. itu ada orang kadang Menci... sampai kejar saya kejar saya kata itu, itu biasa <laughs> bentuk adab. Memang gua ada yang tanya, "Ustaz, saya nak minta izin weh, kalau kita ambil gambar boleh tak?" Yeah, sopan semua. Weh amba. Ambil gambar, gambar rami-rami. Kemudian crop dengan berdua. Buat wallpaper. La ilaha illallah. Lepas tu share, mengapakah hatiku berdebar? Aduh susah tu. Kan? So, contoh di ah, awal ya. Eh. Ah, apa lah ambil ambil batu dah masalah ok je uh, sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena happy-happy macam ni lah tetapi dalam masa yang sama saya faham dia kalau sebenarnya lagi kuat gelak ni maknanya dekat luar lagi kuat dia menangis betul orang yang kuat ketawa dia kuat menangis eh, itu benar sih hidup si, di luar benar stres, benar -benar betul. betul tapi jangan kita patah semangat kuat semangat berhadapi cabaran kuat semangat menghadapi cabaran kita tengok macam mana hidup kita hari ini nak besarkan anak-anak dengan tahap anak-anak kita ni diancam oleh ancaman teknologi ancaman media anak kita tiktok orang sarawak yang bukan islam ramai panggil saya kata apa hal pun akaun tiktok tu semua tim saya yang buat, saya tak tahu Kan? yang memang hmm. sih di Apalah. tiktok ustaz TikTok, terkenal TikTok ya. lah. Kan? baguslah mudah-mudahan terbukalah hatinya kan? ha. Betul -betul nak didik anak-anak kita bukan senang tapi memang adab adalah perkara yang paling utama jaga adab itu sebabnya imam malik kata apa biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab didik anak semua pasal adab, nabi pernah sebut dalam didik anak tak dibu aula dukum bisalasati asyak. Didik itu nabi sebut tak dibu. Maknanya didik dengan mengadabkan, adabkan anak-anak kamu dia kata. Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aja dia sayang nabi. Kalau sayang nabi pertama, dia akan selalu sebut nama nabi. Ya. ya selawat banyak-banyak faman ahabba syai'an aktsara bizikri barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut tu tengok penyanyi tu Kali dia sebut nama-nama orang tu sebab dia sayang kat orang isabella Adalah Sepia. Kisah cinta dua tengok dia sayang kat isabella fiona <laughs> fiona apa lagi Oh Fatimah sayang dekat Fatimah Siti Haida zalika, zalika zalika sayang Siti zalika Allah. apa amali nak amali sayang budak India tengah budak Melayu tu kan <mulik> apa lagi oh nabila nabila <laughs> apa lagi. Gada coy. Suzana, marilah sayang adik. Nah, Norita, aduh tak ada. Norita <laughs> ah, belum ada belum. <laughs> Samsu debat lagi dah. <laughs> Maknanya sayang. Jadi kalau sayang Nabi, kita selawat banyak-banyak. Ya Nabi salamun alaik mendoakan kesejahteraan Nabi ataupun sallallahu Muhammad ataupun Alpha, Solu, al Alfasaluh alan Nabi, khatamul Rasulil Kira. Asik dengar ni ini sih. Amalan alhadilah. Mendayu-dayu ya. Mana engkau tak oh. lagu? Itu? Dia ada lirik dia. Ngawit engsun ikisira. Dia jawab kan? Kelawanmuji maram pengera. Ya, Kanggawa langit bumi ne. Mana dengar tak lagu tu? Entai-entai serustu dia. Taklah. Oh. Saya pun tak faham. <laughs> Sekendal hantul je. Itu Jawa. Memang selawat ya. syair Jawa. Cari dalam YouTube. Jompa. Memang sedap. Bunyi dia macam bunyi irama Cina sikit. Tapi sedap. Selawat. Dan Nabi semua apa? Inna awlan nasibi yaumal qiyamah. Aksarhum alayas solatan. Orang yang paling baik di sisi ku pada hari kiamat kelak. Adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi bila balik rumah. Buka pintu. Allah SWT. Allah SWT. maaf bancuh hari itu anak Allah mahsannya Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mahsannya Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mahsannya Allah sallallahu alaihi wasallam banyak pencawan Allah mahsannya anaknya 8 Allah mahsannya Muhammad Allah sallallahu selawat betul doakan yang baik-baik kan sepuluh kali pun sekali kita selawat nabi 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita kena selawat Yeah. Kemudian disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu yeah. falam salli alaihi. Orang paling kedekut adalah bila kedekun. sebut nama aku dia tak selawat. Kedekun. Kedua, menyayangi ahli keluarga nabi. Dan yang ketiga, bikira'atil quran dengan membacakan ayat-ayat suci al-Quran. Kenapa? Sebab akhlak nabi ada khulukil Quran, akhlak al-Quran. Terus buat kena bagi perkara-perkara eh? yang baik. Anak salam cium tangan mak dia. Allahu Akbar, baiknya anak ni lalu depan sopan contohlah katalah saya dengan beberapa lelaki persatuan mahabar ni kita orang satu NGO untuk membela nasib ibu-ibu tunggal seluruh Sarawak. Sarawak Sarawak anak yatim pun tak tolong tolong ibu tunggal lah nama persatuan tu PLP pertubuhan lelaki prihatin. <laughs> Encik Hamil menari. Kita orang Raya, buah. Benda yang baik diizinkan oleh Allah niat kepada Allah dapat pahala ibadah. Buat program hari ini. Bincang dah beberapa minggu dah. Bincang. Sama-sama tempat nak datang. Hmm. ah sama tempat nak datang ni. Bincang. Macam mana nak buat. Dekat mana nak buat. Kita kena buat dewan yang besar sikit. Kita buat tempat yang okey. Dia suka makan apa. Tak ada siapa tanya. <tuk> <tuk> tak ada siapa tanya. Tapi saya yalah, faham. Redo. Macam itulah kan. Contoh kan. Berbincang-berbincang. Benda baik. Dia oleh Allah. Niat kena Allah. Jadi saya dengan beberapa orang termasuk Cik Abil bincang apa benda nak buat. Benda baik dia oleh Allah. Tapi niat kena Allah tu penting. Tapi kalau tiba-tiba ada di kalangan ahli tu dia cakap, "Cikabil, saya penting dapat tapi dapat ambil gambar jelah." Gambar Cikabil dalam asam serberat, masuk dalam Facebook. Hmm. Maka ni mungkin dapat pahala tapi taklah sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita boleh dapat. Ataupun Cikabil bagi tahu, "Samsul debat dan semua rumah ibu tunggal yang terakhir ni semua orang tak payah pergi. Saya cover." <laughs> Sendir. apa hal si Cik Abil nak tinggalkan kita rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng mukanya tu sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Kalim patutlah dia tak nak bawa kita contohlah contoh tak Cik si Abil tak macam tu contoh jadi kalau caranya tak betul pun tak dapat kali pada. tu sebabnya orang perempuan Tuhan bagi peluang untuk berbakti. Untuk, orang kata, beribadah. Masuk syurga. Cukup senang oleh orang perempuan ni. Cuma kadang-kadang ni lah. Hmm. Orang perempuan ni, emosinya tu cepat. Mulutnya tu sampai dulu. Kadang-kadang. Hmm, kadang-kadang hmm? Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Beza. Yang lelaki ni kadang cakapnya tak banyak. Cakapnya tak banyak. Sebab dia malah nak cakap lah. Kadang-kadang orang perempuan, kalau buat baik, jangan ungkit banyak-banyak. Rugi. -banyak. Bila ungkit, malekat padam. <laughs> Dia macam suami istri, boleh beraduh. Orang perempuan, banyak ngungkit. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Sampai hati abang. Macam-macam saya buat, untuk abang. Padam semua. Masak, tu abang. Paklah masak, padam. Kalau masak, padam. Padam, padam. Saya buat air kopi, oh. Tidak, -tidak petang, nak mati, nak minum air kopi, oh. Bukan air kopi, oh. Padam, Paklah buat air kopi, oh. Padam. Lepas tu malam nak banti sangat picit, picit, picit, padam, padam, padam, pahala picit, padam. Kain berapa-apa bakul lipat habis setiap, habis. Yang paling teruk tu, paling rugi, saya lahirkan tujuh anak tu abang. Rugi, jangan wukit. Tengok orang lelaki, mana dia sebab dia tak tahu nak wukit apa-apa. Apa pula aku nak ongkir ni? Tak ada pula. Diam saja. Semua dah diambil. Tapi itu sebab itu bezalah. Tapi memang lah. Tapi saya tak kata semua keadaan macam tu. Tapi still saya kata tugas membela anak hari ni bukan senang. Dulu, zaman dulu didik anak TV mula pukul 5. Pukul 11 dah keluar negaraku. Ya, kalau buka TV pokok tiga petang, nampak garisan nampak jam je. Oh, <laughs> iya yeah, dulu-dulu seperti itu, Cik. Jam dengan no, itu no. ya. Gen Y tak tahu tu, Gen X Gen Y tak tahu. Yang orang lama je tahu. Ya, yeah, saya dapat titisan. Lama penorita dulu lagilah buka pintu TV tu. <laughs> <laughs> Nak tukar channel pusing kelatap. Kelatap. Salah Syah Zakaria baca berita sengit nih eh. Sebenarnya berita penting pada hari ini Makanya hari ini kita oh, Tegak boleh Tegak boleh Dia punya siaran terganggu kan saya, saya masih dapat itu ji, TV yang dibuka itu tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, Dengan yang di Dipindah siaran itu seperti itu ji. Kalau korang uh, pernah melihat itu Atau memang dapat TV itu berarti kita semburan gitu ji, Seangkatan Hello. kita ji. Masa ada TV tiga, bau gambar berkilat sikit. Cantik sikit. Pun mana ada TV 24 jam. Hari Naya aja baru 24 jam. Oh. Hmm. Itu tak ada. Um... Mana uh... ada. Haa, jadi dulu tak ada TV. Ada malam. Bon Salah uh saya sebut. Salah? cantot. Duduk. Saya tengok dulu TV ada berapa butang aja. Tekan 1. Ya. Yeah. Timbul satu tenggelam dua. Tekan nombor tenggelam. TV. Tekan tetap, letaq-letaq TV 1 TV 1. TV 2 pun TV 1. TV tekan 3 pun TV 1. TV... Tekan 4 pun TV 1. 5, baru 2. Nak tekan nak makan pasang video tekan kosong. Lepas tu, dulu mana ada remote? Yang enggak ada dulu. China. Kita jadi remote. <laughs> Tekan satu. Dua-dua. Betul dua, dua, dua. <laughs> dua tak? Kena suruh ya. Dulu, mana ada TV drama bersambung ni mana tu <laughs> Kalau drama bersambung mu drama Cina. Levitan. drama Cina pun pukul-pukul pukul 6 sampai pukul 7 sebab dia takut kacau maghrib orang Melayu. Di semenanjunglah. Di sini 6:05 eh, drama Cina maghrib. Kan? Sekarang tiba-tiba drama Melayu pula waktu maghrib. Heran betul. Tapi saya tak suka tengok drama Melayu tu. Baru nak tampar bersambung. <suansi> Lepas tu semua bincang tu. Kau, <laughs> Kau rasa penampar dia tu sampai tak? Enggan <laughs> kan? kan? <laughs> Dan pelinya biasa tu enggak enggak sampai gitu. Biasanya tu tamparannya enggak sampai gitu. Dulu dengan sekarang beza. Dulu hiburan apa yang ada? Ada video, kemudian ada CD, kemudian ada DVD. Oh. Sudahnya semua dah tak ada dah. Dan enggak ada sekarang. Sekarang dekat telefon ni boleh tengok semua. Betul. Boleh tengok ceramah samsul debat yang pagi tadi boleh tengok. Yeah. Petang ni pun boleh tengok. Tapi ada satu yang kita kena terapkan pada anak-anak kita. Itulah dia saya kata tadi. Nilai-nilai adab. Yeah. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Saya tengah duduk dengan Encik Abil. Duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Mm. Dia lalu. Tumpang lalu bang. Terang kat kopi anda. Langsung tanya. Itu, itu pertanda bahwa Ustaz, Tawani, Ustaz, mungkin ini jarang mendapatkan apa namanya sapaan seperti itu ya. Rauh. Kita ulang lagi tu Cik. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan pakaian. tak ada. <ower interface> Saya tengah duduk dengan Encik Abil. Duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak darah atau ibu tunggal. Dia lalu. Tumpang lalu, bang. Terang kat kopi Langsung tanya, Encik Abil anak siapa tu? minta Tumpang lalu. Tumpang lalu. Ya Allah, baiknya. Kita tak tanya dia kejar apa. Tak tanya persatuan apa dia masuk. Pizza cawangan mana. Tak tanya. Tapi kita tanya anak siapa? Sebab Adam. Contoh Paul Lurita tengah duduk kan? Eh, tengah duduk dengan... Tunggu dulu cuy. Gua kencing dulu lah. Aduh, sorry cuy ya. Betul-betul balang semua kencing gitu. Ok, kita lanjut dia cuy ya. Dengan Presiden pizza dan mantan Presiden. Jangan main-main. Piksa pakai presiden tau. Bukan pengurusi tau. Presiden. Kan? Terang duduk-duduk. tiba-lalu ada satu kereta. Mewah. Berhenti depan kedai. Din tin tin Dia buka panggil. Weh. Rumah Puan Nurita mana? <tip> Itu yang berlaku tak sekarang. Tak ada Kalau macam mana pun Puan Nurita pun jawab. Entah tak tahu. Pergilah tanya orang lain. Kamil tak tahu. Kamil asyik tahu. Kamu tak ada. Terlupa pula. Kami isteri tahu. Kenapa dia cakap? Sebab apa? Sebab tak ada adab. Ya. Tapi orang yang kalau ada budak-budak muda nak kahwin dengan anak kita, tengok adab dia. Kadang-kadang waktu nak melamar memanglah sebelum kahwin, elok semua. Ya betul. Assalamualaikum makcik. Ya Allah. Saya boleh tengok makcik ni. Lembut hati saya. Ini bahagia ni, budak ni. Saya tinggal mak saya. Makcik sihat eh. Allah oh. baik. Makcik sedap betul air ini. Dia minum air tu habis. Air kosong bersedap makcik. Nak. Itu air basuh tanam tu. Air. Habis minum air. <laughs> Habis Air kosong pun sedap makcik Nak Itu air basuh tangan tu Habis minum Memang sebelum kahwin macam tu. Lalu depan orang tua bukan menunduk lah ke, Menyalak Dah macam nak gonggok lah Salam, cium tangan berjilat. Oh, Ya oh, Allah. Oh, Allah. Lepas tu dia tanya. Makcik. Saya nak tanya sikit. Tanya lah. Apa dia? Zohor dah masuk belum? Ya Allah. Nah. Pukul 10 dia tanya. Ya Allah. Malang. Saya tertawa banget bali hati ni kerana... Jujur aja jujur <laughs> saya juga macam tuh dulu gitu waktu masih pacaran gitu ya. Kalau ini apa, adab itu gak telah berlebihan ya kepada ini ya. <laughs> Mama dari apa namanya, pacar-pacar kita gitu ya, dulu gitu. <laughs> Pukul 10. <laughs> Ya melampau tu melampau ya jadi tu sebabnya saya kata kalau nak bawa calon calon suami ke calon isteri jangan bawa pergi rumah bapa saudara mak saudara yang anaknya kecil-kecil baby-baby tu jangan buat lagi Memanglah comelnya ya Allah comelnya memang suka baby tu ai dah lama suka baby tak ruma nak ada anak sendiri yang yang yang mak dah itu tak mencabar bawa dekat rumah pak sedara mak sedara yang anaknya tak kena duduk diam situ cabaran sebenar dia boleh jadi mak boleh jadi ayah ke tak bila duduk seluruh bab dia langgar biarlah budak kan Bunda. bab bedah ni ala sikit je ni sikit je sikit je ha, tu boleh jadi tapi bab nasib baik rumah kita Kan. Kalau rumah kami orang siap. Kan. Kan tu lah agaknya kan. Betul. Adab ni bukan boleh direk-rek. Nampak Ter Cermat dia, cara dia. Betul, kan? Ah, tadi kan semua tanya saya. "Cendustar, ustaz, ustaz okey, ustaz lama dah di Sarawak." Ah, tempoh penerita tanya saya tadi. Bagus hmm. dia. Kan, ya, tengok-tengok siap dah kursi. Saya tak boleh nak duduk kursi macam ni. Saya pula macam, saya tak boleh duduk kursi ni. Sebab saya tinggi. Bila saya duduk orang semua. Lagi satu saya macam menyangkung boleh duduk tu. Biasa saya berdiri. Semua orang nampak kan. Betul. Dia tahu dah. Adab dia apa? Adab dia kita aluan-aluan baca dulu nama. Nampak? Ini adalah salah satu program yang namanya ramai betul saya sebut lagi. Puan Nurita, Wakil Ketua Pakai Zekriti, Cik Mahmoud Habim, Puan Hajar Salma, Puan Danul Azlinah, Puan Hajar Aisyah Idris. Tapi dah caranya orang sini, Adab kena ikut. Betul. Betul. betul. Di Brunei lagi mula. Kalau baca senarai nama VIP, dua muka suat lebih. Itu <laughs> banyak ha, banget. Saya, saya pernah bagi taklimat tentang debat, Menghormati je. Perbatan dan pidatus. Wait, betul. Jadi apa pun Adab. Ajar anak kita tentang Adab. Bila anak kita punya adab, campaklah ke mana pun. Dia akan jadi baik. Betul. Dan begitu juga, dah bagi adab, barulah dia dapat ilmu tu Dia akan dapat dengan sempurna dan baik. Adab kena bagi dulu. Hormat orang tua. Nampak orang tua jangan cakap kasar. Cakap dengan baik. Nampak tabung jangan senyum. <laughs> bagi sumbangan. Nampak orang susah, tolong. Ajar anak kita basic punya. Betul senyum sebab adab pun tak boleh direkreka. Sengat nabi macam mana? Nabi kita kan. Ada orang tu duduk. Orang tu badan dia besar, termasuk anak sahabat ni songsong. Buat cerita besar. Dia tak sedar dia himpit kaki nabi. Nabi ni jaga adab Nabi biasa sebab nabi tak nak tegur dia. Kalau kita dah lama tegur, kau nak cerita kisah lagi dekat tempat besar. Nabi senyum berlindihkan nabi sebab nabi tak nak potong seronok dia tengah bercerita. Bila dia dah habis cerita pelalahan Nabi tarik kakinya. Oh, bukan ditegur ya, Nabi tapi ajar. ditarik. Cara Nabi menegur isteri cukup beradab. Dia panggil isteri dia, "Ya Humaira, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan." Tu. Ya Orang ya. lelaki kenalah buat macam tu dengan isteri. "Wahai pipi, ah, tahap apa pipi gol <SUSS> <kuil> dekat <tahu>. awak." <SUSS> Tantaulah warna apa tak tahu. <SUSS> Ha, wahai pipi lebar tiga segi empat segi tak ya lemah lembut dia cuba, cuba. ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu kenapa ya Rasulullah tengok isteri Nabi panggil suami dia dengan penuh adab panggil dengan adab lah ha, tapi tak payahlah panggil, panggil jawatan kan isteri Cik Abil tak leher Wahai wakil ketua pegawai eksekutif. Tak payahlah kan. Wahai suamiku. Janganlah pangkat kerja tu. Wahai suamiku. Jadi Ya Rasulullah. Ada apa Rasulullah. Masa kita kahwin-kahwin dulu ingat tak. Kita makan bersuap. Ingat Ya Rasulullah. Kau suapkan aku dulu. Nabi kata. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi bila suruh isteri tu akhlak Nabi. Suruh suap lagi. Dan bila suap Nabi tak buat hmm. buka masin pun. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali Nabi sengaja kunyah, Nabi senyum. Sekarang bagi pula ambang suapkan kamu. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur. Barulah dia faham maksudnya. Masa. Suami hari ini, macam ini. Sini. Apa yang kau baca? Kau tahu tak darah tinggi aku apa-apa ni? Rumah darah aku ni, Adab. Bersama dengan isteri susah dan senang. Adab. Berapa ramai suami yang tak temankan isteri melahirkan anak? Aduh. Saya kata momen yang paling rugi sebenarnya. Temankan isteri. Ya. Apa alasan orang lelaki tak teman? Begini. Saya kemarin itu waktu uh, ini, istri melahirkan, kita kayak dilarang gitu. Kita dilarang masuk ke itu, saat dioperasi gitu cik. Atau kenapa ya, harusnya kan kita menemani istri gitu ya. Tapi buktinya kita dilarang ya. Takut darah. <laughs> Coba tanya dia siapa yang menyebabkan berdarah itu, tanya dia... <laughs> <tuk -tuk -tuk tak good okay, kan temankan isteri itu. saya pesan kat orang lelaki kalau temankan isteri melahirkan anak itu. pandang pergi pergi pandang muka dia tu yeah. sebab belum pernah lagi perempuan melahirkan anak darah keluar kat muka <tuk -tuk> sakit bang <tuk -tuk> <tuk> tak, tak pernah lagi dan jangan salah cakap masa dalam liber room jangan salah cakap Sabar sayang sabar. Sakit bang. Sakit bang. Sabar sabar. Sakit bang. Abang tahu. Mana mana tahu dah benda marah. Mana tahu Dia tak pernah beranak dia kata dia tahu, bang. <tuk> sabar sabar sayang, sabar. Dan bila lahir jana barulah suami tu faham betapa peritnya nak melahirkan anak ni. Sakit seorang perempuan melahirkan anak. Ibarat dua puluh telah rusuk dipatahkan serentak. Dia lagi manas. air mata seorang suami. Lalu dikatanya pada istrinya. Sayang. Sudahlah. tak sah beranak lagi. Abang takkan seorang je anak kita. Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni. Abang. Takkan anak kita seorang. Sudah abang kata. Sudah. Bagi orang lain kau cakap macam tu kebuka baik jail terus sampai meh. Dah. Kadang abang gurau aja abang gurau dia. Adab dengan anak-anak gitu. Sangat dengan Quran. Hadapnya ajar tentang akhlak, ajar dia tentang tentang nabi, ajar dia tentang bagaimana tentang bahagia. Jangan diajar anak-anak kita tentang kaya. Hmm. Tak ini Jangan diajar tentang wang ringgit. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia Kan satu hari nanti kita akan sedar Oh dia pakai timer eh? Bikir mati Betarnya kali Kerana satu hari nanti kita akan sedar Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya Betul. Hari ini baru kita tahu. Itu sebab saya kata tadi, kenapa seorang lelaki boleh menyesal nak kembali kepada isteri dia. Sebab dia tahu. Soalan akhir yang akan ditanya adalah... Story ni. Hmm. Soalan yang akan ditanya adalah... Ganti mic lah. baterai ini cik salah okay, soalan yang ditanya adalah adakah kamu bahagia orang dulu-dulu tak ada kereta pun. rumah buruk meja mabla mana ada bukan marble, mabla atas tika saja makan tapi bahagia Jangan makan benda oh, bersepah. Anak adik ni makan bersepah. Tak apa. Dah sudah tu maknya kibas bagi makan dekat ayam, bagi makan dengan itik. Tak salah. Sekarang meja dah mewah. Meja marble. Enggak pernah. Dah dah dah jangan makan dulu nanti bersepah. Nanti tunggu mama suap. Nanti mama suap. Tak makan sama. Mana nak dapat adab tu? orang dulu-dulu pinggan dengan cawan suami beza dengan macam cawan orang lain. Sebab apa? Adab. Anak balik dia pernah main bola sepak. Sampai rumah, penatlah mama, penatlah. Pergi ambil tu cawan tu, ambil dekat siki. Ambil air nak cawan, pegang cawan. Ini cawan ayah, letak balik. Ya, ya. Ambil cawan. Sebab adab. Dia sekan ni. Pinggan tu lagi teruk, sumbing maka lagi bongsu yang dapat. Pecah-pecah <laughs> dah pinggan tu. Kalau makan sup tu kena tampung. Takut belu, takut bocor. Yang kaleng dulu. Ha. Hari ni susah sikit pun tak nak. Apa pun tak nak. Ajar anak kita walaupun susah tolong mak dia berniaga. Saya tolong mak saya berniaga. Macam-macam kuih. Kuih, kuih, kuih karipap. Gintil. Gintil karipap kita ni. Hmm, apa? Klaim kuih karipap kari tu. Saya boleh katakan paling cantik lah lelaki klaim. Betul. Gintil karipap tu. Cantik. Buatlah pertandingan nak tengok. <laughs> Tapi tak sempatlah belajar buat kuih celorot. Tapi kuih celorot? Kelupis. Tak pernah lagi lah. Kan? Tapi buat kuih lupis, buat apa. Buat nasi lemak. Tolong mak saya. Bungkus nasi lemak. Belajar. Sebab rupa-rupa. Dulu saya kata apa tu? Pukul 5 pagi dah kena bangun. Kena golek-golekkan gula donat tu. Donat tu kena golekkan gula tu. Bagi dia sejuk, depan kipas. Oh sejuk. Saya kata kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni. Saya kata. Betul saya cakap pasal tu. Masa tu dalam hati. Kawan-kawan aku semua sedap tidur lagi. Dia tak ya bangun. Rupanya. Itu nak mengajar saya tentang hidup ni. Betul. Baru Betul tahu. Mak ayah kita susah dulu macam mana. Hanya orang yang pernah susah tahu naikmat senang. Betul. Orang yang tak pernah susah. Dia akan rasa. Sedikit aja ujian susah tu susah ya? sangat lah tu. Jadi jangan kita putus asa. Dalam hidup kita cantik dipandang bulan mengambang bulan mengambang terang di awan kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan yes. begitu juga hidup kita ni biarlah penuh dengan hikmah percaya ada hikmah hikmah di sebalik satu perkara tanam tabu di topi rumah cabut ubi sampai kakar kalau hidup penuh dengan hikmah selaut garam terasa tawar Dapat kita atasi masalah Pengen banget seperti itu ya Tapi pelajar. susah Nak selamat dalam hidup Pesanan saya lah kepada semua Khususnya ibu-ibu tunggal Pesan saya Ada lima perkara ni dalam hidup insya Allah kita akan bahagia Pertama Sabar Sabar Biarlah orang cakap kita macam-macam cakap. Akhirnya Tuhan tunjuk Bila bercakap Sudahnya dia datang minta maaf balik dengan kita Tak perlu nak balas-balas. Jangan. Jangan jadi. Lepas tu jangan nak belum lumba bergaduh dalam media sosial. Jangan. Jaga akhlak gitu. Tak payah nak kata. Hal oh, itu lah yang terjadi buka. sekarang. Tu, tak <laughs> <laughs> kan tak ada adab tu. Ya? Yang tu? Oh, tak ada adab. Eh? Sabar banyak-banyak. Yang kedua. Syukur. Syukur Tuhan bagi kita kekuatan. Kesihatan. Bagi kita ruang dan peluang untuk lebih berjaya lagi. Buat. Jangan bagi alasan. Dulu masa saya bekerja sebagai pengarah undang-undang, legal advisor di Seremban dulu. Kita ada satu program, satu projek bantu ibu-ibu tunggal. Yang mana kita hantar polybag siap dengan benih, dengan baja. Ibu tunggal ni sebab banyaknya ibu tunggal yang muda-muda. Jadi dia nak keluar takut anak tak ada siapa jaga. Nak hantar pengasuh mahal. So kita hantar 100 polybag dekat rumah. Jadi dia kena siram hari-hari itu -hari. je kerja dia. Bila tumbuh je benih tu. Kita akan beli RM10 satu polybag. 10 kali 100 berapa? RM1,000. Kadang-kadang ada yang sampai dua, dia nak 200 bag. Kita bagi. Dia siram RM200. Dapat RM2,000. Itu perancangan kita dalam program Salah satu projek local agenda 21 Dan juga projek pembangunan kemiskinan Luar bandar dan bandar Tapi apa jawapan Ibu Tunggal ni Susahlah Tuan Bagi duit senang <SILENCIO> Tak ni realiti Sedang kita lah Kita dah bagi jalan Tapi nak senang lagi Itu masalah yang tu kita kena buang Manjadda wajadda Pepatah harap sebut sampah busa tu pasti berjaya Jangan risau apa yang Tuhan bagi tahu? Dan surah an ayat 100, "Syamu yuhajir fi sabilillah yajid fil ar murran katsira sa'ah." Barang siapa yang buat sesuatu perubahan dia niat di kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Amin. Yang ketiga, tawakal. Kita dah usaha, tawakal, serah. Kadang kita buat ni jadi, buat ni tak jadi, tak apa, buat aja. Usaha, serah pada Tuhan. Lakukan. macam Said si bin ni biasa kontraktorlah kan tanyalah Encik cakap berapa ramai dia kata dia nak jadi kontraktor sebab nak jadi kaya salah kan bagus kalau dia kata khairun nas anfa'ahum Sebab sebebek manusia masih memberi manfaat orang lain saya nak jadi kontraktor ni sebab saya nak dapatkan ilmu dapat ilmu mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan saya, usaha saya buat dalam kontraktor saya dapat memberi kesenangan pada orang lain betul, saya buat program My House bersama TV Hijrah program My House bersama TV Hijrah, repair rumah orang-orang susah, bukan semua kontraktor dapat buat dengan baik ada beberapa kontraktor dia buat. Tak untung. Semalahan dia tambah duit dia sendiri. Sebab nak bagi rumah orang miskin ni sempurna. Dan akhirnya rezeki dia makin melimpah ruah. Pelbagai proses masuk kat dia. Tawakal pada Allah. Percaya rezeki Allah tu ada. Ini saya setuju ini. Yang keempat. Adalah. Redho. Redho kita akan bahagia. Jangan kita risau. Tuhan bagi ni. Redho. Tuhan bagi. Redo. Saya datang ceramah. Saya bukan tahu pun kadang-kadang orang bayar berapa. Kan? Redo. Kalau bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang lah. Tak ada lah. Redo. Rezeki Allah ada. Jangan risau. Dan begitu juga yang kelima. Ikhlas. Sabar. Syukur. Tawakal. Redo ikhlas, ikhlas itu maksudnya apa berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balang. balasan timbalan wa imma terima kasih pun tidak diharapkan dan tanpa mengharapkan balasan tu kita kena faham kita tidak mengharapkan balasan manusia Ingat? kita tentu mengharapkan pahala itu tak ada masalah Tapi mengharapkan balasan manusia Aku buat ni mudah-mudahan dapatlah dia bagi aku ni Dapat dia bagi aku ni Kita akan kecewa Ibu-ibu tunggal dalam ni dah tahu Betapa peritnya hati ni Bila menanggung keadaan perasaan Mengharap pada manusia Akhirnya dikecewakan Berharaplah kepada Allah Allah akan bantu kita Harap pada Allah Kita buat ni tak berjaya Tak apa yakin Berharap pada Allah Allah bagi rezeki lain Tuhan mungkin tak bagi kita suami, mungkin. Tuhan tak bagi, tak ada ganti dah suami kita lepas meninggal dunia itu. Tak adalah yang baik boleh gantikan dia. <tuh> tapi Tuhan bagi kita rezeki anak-anak yang baik. Yeah. Tuhan bagi rezeki anak berjaya. Kita ibu tunggal, anak tu boleh pegang kertas SPM 9A. Rezeki. Allah bagi anak tak menyakitkan hati. Walaupun dia tak pandai sangat, tapi dia pandai cari duit nak bantu mak dia. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah rumah kita sering kali didatangi orang. Ada je orang datang setiap hari. Kita pun jamu orang tu makan, saudara mara dan sebagainya. Itu tak termasuk yang titin-titin. Tu tak termasuk. Dan doa kita sering kali dimakbulkan, itu rezeki ikhlas apa harap pada Allah SWT. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu tunggal semua dan semua yang ada dalam dewan hari ini dimurahkan rezeki oleh Allah taala. Amin dengan segala kebaikan. Amin amin. Dipanjangkan umur dengan segala keberkatan. Amin. Dipanjangkan umur dengan keberkatan. <laughs> itu sebab panjang umur dengan keberkatan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Amin amin amin. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Jadi insyaAllah oh, sebabnya perempuan-perempuan sebab kata orang Sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya jatuh ke tanah jua Walaupun perkongsian sudah tamat Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan Kalau ada silap dan salah Dikata tidak dicaci jangan Tenang-tenang air di laut Sampan kelop medik ke tanjung Hati terkenang mulut menyebut Oke cuy akhirnya selesai juga ya dawa atau motivasi ya ceramah motivasi dari Ustaz Syamsul Debat untuk video kali ini cuy Dan menurut saya gini cuy Salah satu ya faktor mengapa Ustaz uh, Apa namanya Semangat untuk uh, berceramah itu karena Yang datang mendengarkannya itu banyak gitu ya Karena ada beberapa yang saya, saya dengar Apa namanya saya reaksi video Ustaz ada yang memang nggak uh, terlalu dapat feelnya karena yang tengok atau yang datang mendengarkan ceramah ustadz itu sikit. gitu ya. Jadi penting juga ya sebenarnya cuy ya kita menghadiri uh, ceramah ustadz dimana-mana pun itu cuy supaya ustadz itu lebih apa namanya bersemangat gitu ya untuk memberikan kita itu uh, suatu hiburan contoh hiburan untuk buat kita tertawa, memberikan kita sebuah pengajaran itu salah satu faktor menurut saya selama saya mereaksi video-video Ustad itu salah satu faktor yang paling penting sih sebenarnya cuy dan yang saya suka di sini karena Ustad lebih ini ya e, membawakannya itu dengan santai-santai walaupun e, sudah sering saya tengok gitu ya tapi Ustad merangkumnya itu lebih e, enjoy yang terpenting adalah ekspresi Ustad itu yang saya suka gitu ya e, ekspresi apa ekspresi Ustad itu apa ya kayak gak hilang gitu ya walaupun sudah berapa kali saya dengar ceramah itu atau perkataan itu tetap membuat saya itu terhibur gitu ya dan saya harap banget ya video kali ini itu bisa memberikan korang sedikit apa namanya pengajaran memberikan sedikit korang hiburan ya yang terpenting adalah bisa membuat kita itu sedikit berubah gitu ya, berubah dengan kehidupan-kehidupan kita yang memang nggak baik, terutama yang saya tangkap dari ceramah ustad kali ini itu adalah adab gitu ya, betapa pentingnya, betapa pentingnya yang namanya adab ternyata cuy jujur aja cuy ya, saya juga sekolahnya nggak terlalu tinggi gitu ya jadi saya juga masih membutuhkan adab yang banyak gitu, oke okay cuy dan mungkin itu aja cuy ya, uh, kalau memang kurang suka dengan video ini, bantu di like, di share cuy ya, ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka, dislike aja cuy durasi sudah cukup panjang banget, saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indi. thank you next thank you next, thank you next bye